lebih banget di pabriknya jangan, jangan dikit, -dikit. <tuk> hmm. Bagaimana ini dalam satu ini satu bungkus? Ada berapa biji tadi teman-teman? Ada 5 biji. Ya bonus satu lah. <tuk> Nama udah serba mahal mungkin kali ya. Tapi enak loh. Nih, hmm, kita bikin kayak sereal gitu loh. Ya sarapan gitu dibikin dicampur sama susu diaduk, hmm, kayaknya lebih enak deh, lebih mantep, kayaknya, tapi nggak tahu juga. Mama <tuh>, Malu juga belum nyoba. Ada yang mau coba? oke eh, kita kelarin dulu ya nanti kalau sudah selesai kita bongkarnya dan berhadiah atau tidak kita akan coba pakai susu gimana rasanya kayak bikin sereal gitu karena dalamnya itu ada coklatnya teman-teman coklat kacang rasa kacang tapi ada coklat rasa coklat tapi ada kacang gimana ya rasanya ayo <laughs> komen yuk Dan jangan lupa like subscribe-nya teman-teman Share yuk sama teman-teman kalian semua Kita lagi Ada Tuhan. Ada berapa ini Ya ternyata ada 5 biji lagi Tuh Ada 5 biji kelihatan kan Tuh Ada 5 biji Berarti kalau ada yang 6 biji atau 7 biji. Tapi memalui belum dapat yang 7 biji ya. Ada yang 6, 6 biji. Berarti itu bonus. Dan itu hadiahnya bonus. <laughs> Serealnya lebih. Tuh, ada 5 biji lagi. Kelihatan kan? 5 biji. Wah, ternyata tinggal 3 lagi nih. Ya, tinggal 3 lagi. Nah, nggak tahu juga ini dalam 3, 3 bungkus ini. Ada hadiahnya atau tidak. Dan tadi kan udah serenceng tuh. Enggak ada. Ada atau tidaknya. Mama Ali pun enggak tahu. Berhadiah atau tidak. Ya Allah. Ini memang biji isinya. Wah kurang satu. Kurang satu. Kurang satu. Ya. <tuh> ada lima biji lagi. No. Ya. Nggak biji lagi, oke. Nih terakhir dan ternyata memang gak ada hadiahnya, tapi nggak apa-apa. Ini enak banget, tau? Hmm. hmm. Buat ngemil-ngemil enak. Hmm. Sekarang ya. Hmm. Enak banget. Dan ini yang terakhir. Ada lima biji, noh dan memang tidak ada hadiahnya tapi kita cobain rasanya pakai susu oke susu ya nih udah dikirim susunya dan ini mangkoknya wih udah plus sendok Ini entenya gak tau mama alwi Ini entenya <tuh> tuang tuang jangan tuang semua lah separuh aja Enggak saya F, mau bazir Oh Kita buat coba dulu Buat cobain dulu Iya susu nak Susu alwi Oh bukan kirain susu alwi Masa mama alwi susu alwi minumnya Oh Disiram susu hmm Yami kalau kata alwi mah nah, Kita aduk-aduk dulu Ternyata ini tuh susu kalengan Teman-teman Ya, cobain yuk. Alin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau? Mau gak? Hmm, hmm. Hmm. Iya enak banget. Eh, enak ternyata. Hmm. Ada yang mau cobain gak? Hmm. Sok. Nih, cobain. Enak, teman-teman. Oh. sok. Ayo, jangan lupa beli nih snack pillow. Pakai susu. Enak, enak ya, enak nih. Enak. Hmm. enak banget. Hmm, enak. Oke. Video kali ini cukup sampai di sini aja dan jangan lupa tonton terus video-video Mama -video Alwi yang terbaru.